Tempat yang paling populer di Semarang, yaitu Simpang Lima. Kemudian bangunan bersejarah dengan seribu jendela besar seperti Pintu, Lawang Sewu. Tempat yang bersejarah pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masjid kauman dengan alun-alunnya. Serta Sampokong, bukti sejarah kedatangan Laksamana Cenghe menjelajah sampai ke Indonesia. Dan Kota Lama, Tempat bersejarah peninggalan zaman Belanda yang eksotis. Setelah itu, kita akan berkunjung ke kampung jadul desa tempat kita bisa belajar dan berbelanja batik khas kota Semarang. Atau kita hanya sekedar melihat-lihat batik hasil kerajinan dari para penduduk desa di sana. juga punya batik khas seperti Pekalongan dan Solo jadi kota ini punya Kampung Batik yang menawarkan keindahan batik-batik khas Semarang di desa tersebut nah bersebelahan dengan Kampung Batik kamu juga bakal menemukan Kampung Jadul berdiri sejak akhir tahun 2017 Kampung Jadul berlokasi di Kampung Batik Tengah RT 04 RW2 Rejo Mulyo Kecamatan Timur Kota Semarang Kampung Jadul menjadi destinasi wisata yang harus kamu kunjungi saat ke Semarang. Di sana, kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan batik seperti belajar membatik, melihat proses pembuatan kain batik, dan tentunya belanja batik. Satu hal yang menarik dari kampung jadul adalah mural yang bermotifkan batik. Keindahan kota Semarang tampak dalam lukisan di tembok yang warna-warni tersebut. Pengunjung bisa berfoto selfie di sana dan juga sekaligus mengenal budaya batik di Semarang. Selain itu, berkunjung ke sana seolah membawamu ke suasana tempo dulu yang jadul. Kamu juga pasti bisa belanja batik di sana. adalah salah satu kegiatan yang cukup menarik bagi generasi milenial saat ini. Batik adalah kejayaan milik Nusantara yang seharusnya dilestarikan dan dipelajari oleh generasi penerus bangsa ini agar tetap lestari dan digemari di sepanjang zaman. Melalui kegiatan belajar membuat batik di kampung jadul Semarang, diharapkan generasi muda jadi lebih mawas diri dan mau mempelajari tentang batik meskipun dengan media yang sangat sederhana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 Terima kasih. Liburan akhir pekan sembari mempelajari batik Semarang, tentu jadi pilihan yang asik di sana. Kita bisa bersama-sama keluarga berkunjung, anak-anak belajar membatik, dan para orang tua melihat koleksi batik yang ada, atau sekaligus berbelanja di sana. langsung ini setelah selesai belajar membatik kami pulang ke Jakarta melalui jalan tol yang sudah ada sampai ke kota tujuan Area batang kita isi dahulu, pur kita dengan makanan yang tersedia di sana. Banyak, loh, makanannya! Ya, batang ini banyak sekali Makanan melanjutkan kembali perjalanan menuju pulang di Res Area Brebes, kita akan berkunjung di sebuah tempat yang bersejarah lainnya yang telah dirubah menjadi sarana pemberhentian yang dilengkapi dengan penjual makanan, restoran, serta kios-kios penjual oleh-oleh dan handicraft. Tempat itu bernama Res Area Heritage Banjar Atma Brebes, kilometer 260B. Atma menjadi salah satu res area paling instagramable yang dapat ditemukan di sepanjang jalan tol Trans Jawa. Res area Banjar Atma dapat ditemukan saat melintas ruas tol Pemalang-Penjagaan arah Jakarta. Banyak orang yang akan terpesona dengan gaya arsitektur dan keunikan bangunan cagar budaya yang disulap menjadi res area ini. Di balik keunikan gaya khas res area Banjar Atma ini memiliki sejarah yang cukup panjang Yoyo, -yo. oh, mainan jadul itu ada tamborin tamborin Hai, <tuk> tentu udah, udah, udah, udah, udah, udah, ada di sini ya udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ya tapi, tapi, tadi, jadi, Allah madu wong sokas bitar udah, oh, no Halo oh tiga hmm, itu diskon lima persen apa Tempat ini adalah pabrik gula zaman Belanda yang sudah terbengkalai belum aja aja, belum ya? Pabrik gula Banjaratma didirikan oleh NV Kultur Mwassarabit sebuah perusahaan perkebunan yang berpusat di Amsterdam pada tahun 1908 Pabrik gula Banjaratma menghasilkan gula termurah dalam kolonial Verslag 1907 yang berisi tentang daftar statistik perusahaan pabrik gula di Jawa tahun 1906 Namun dalam daftar statistik tersebut pada 1906, pabrik gula Banjaratma tidak disebut dalam daftar. Kemudian, pada peta Dutch Colonial Map 1919, pabrik gula Banjaratma disebut dengan stasiun Banjaratma pro Station atau stasiun pengujian. Stasiun Banjaratma Pro-Stations digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah terhadap budaya, dan proses produksi gula sehingga memperoleh produksi yang optimal di lokasi ini, kita juga dapat melakukan ibadah sholat Karena ada masjid yang cukup besar di sana Dan dapat menampung para pengguna jalan tol yang singgah di sini Masjid itu bernama Masjid as safar trip setelah lelah mengeksplor kota Semarang serta singgah di Heritage tempat tres area yang legenda itu kita akan kembali mengeksplor tempat-tempat lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu jangan lupa ya ikuti selalu tayangan kami mengcover tempat-tempat yang asik, eksotik, bersejarah dan tempat-tempat healing. Di pegunungan serta di tepi pantai Stay safe, sehat selalu Dan jangan lupa bahagia ya teman-teman